Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد بَعْدَهُ فَيَعِبَادَ اللَّهَ o siikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi taatihi la'allakum tuflihun sidang jumat yang dirahmati marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u sebagai Tuhan yang menciptakan kita Yang mengadakan perkara-perkara terhadap diri kita Supaya kita gunakan perkara tersebut daripada segala makhluk Untuk kita sebagai manusia Guna perkara tersebut itu Mengabdikan diri kita kepada Allahu Jalla Jalal Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Mempanjangkan umur kita Masa kita lagi sebagai tempoh Kepala moda Kepala moda bagi kita Hidup Di dalam ini dunia Telah maklum Di sisi semua orang Islam Yang istiqamah di atas Amal Ibadah kepada Allah Ta'ala Kata sekarang ini kita ada pada Pertengahan daripada bulan Syaban Sebagai pintu utama yang kita nak menujukan kepada bulan al Quranil karim Maka Kita sebagai umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bukan sia-sia bahkan Allah ta'ala jadikan kita supaya kita ni mengetahui dan kenal akan Tuhan yang menjadikan kita dan supaya selepas daripada kita itu mengenakan Tuhan yang menjadikan kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya telah riwayat oleh imam muslim di dalam sahihnya daripada Sufyan Ibn Abdillah Thaqafi radhiyallahu anh berkatanya ia Ya Rasulullah Qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak فَقَالَ النبي عليه الصلاة والسلام, قل آمنت بالله ثم daripada riwayat Sufyan Ibn Abdullah Thaqafi satu hari dia mari berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW lalu dia minta nasihat daripada Nabi kita جَغَيَا سِكِ يَا رَسُولَ kemuka sikit ilmu-muka pada aku ni bagaimana aku nak duduk sebagai orang Islam yang sempurna dan aku tak mau nak tanya dah lepas daripada ni ni tentang masalah kita tentang masalah aku nak berdiri tegak di dalam ugama lain daripada engkau ya Rasulullah maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan Peringatan dua perkataan yang pendek, tetapi sebagai asas hidup manusia nak berjaya di dalam dunia dan dia nak bahagia di hari akhirat nanti dengan tidak adanya hari pesudahe dengan dua perkataan Nabi kata Kul, Amin tu bilah kata oleh mendengar lidah kena mengaku dengan lidah kata aku ni seseorang yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala beriman dengan Allah makna macam mana? apakah arti kita beriman dengan Allah? yakni kita beriman dengan kata Allah ta'ala itu ada? beriman dengan nama Allah? beriman dengan sifat Allah? beriman dengan ajaran Allah? beriman dengan perbuatan Allah? Beriman dengan aturan Allah Beriman dengan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala Itu makna Kul Aku beriman dengan Allah Iman makna kita membenahkan ajaran Allah Membenahkan khabaran daripada Allahu Jalla Jalaluh Kemudian Lepas daripada kita mengaku Kata kita orang yang beriman Kemudian Kita istiqamah Istiqamah ni Perkara yang kita sebagai umat Islam kena tahu Kerana kita nak menemukan bulan Al-Quran Bulan Ramadhan Sebagai bulan yang nak hajarkan kita Nak tarbiahkan kita Naui kita itu istiqamah Di atas iman Di atas amalan yang salah Sepanjang hidup wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ibadahlah ka antau ya rasulullah kepada tuhan bagi engkau sehingga kedatangan kepada diri engkau itu oleh al yaqin ijma ulama al mufassirin kata al yaqin di situ bermakna al maut mati kita kena ibadat kepada allah sampai kena mati sampai mati sampai habis umur maka bagaimana kita nak istiqamah kepada allah Na ibadat kepada Allah Sedangkan kemanisan iman kita tidak ada di dalam diri Dengan sebab itu Kita sebagai manusia Allah Ta'ala tak jadikan kita sia-sia Maka hendaklah kita ambil peluang Ambil fursa Ambilnya masa Haktuhewi kita ini Mari guna Tuihata mari Bulan Ramadhan kepada kita Tak lain, tak bukan nak kita itu istiqamah di atas amalan kebaikan. Sebab itulah Imam Ibn Rajab, rahimahullah Taala, dia kata Aslul istiqamah, asal istiqamah, ayi istiqimul insan, ala maulafatillahi Taala wa Taala, wa ala ibadatillahi hatta nala, hatta yalqallah Taala wa Taala ala alen. Al iman wal islam Dia kata asal Bagi istiqamah Ya'ni kita istiqamahkan hati kita Betulkan hati kita Beriman dengan Allah Mengasarkan Allah Dan kita ibadat kepada Allah Sehingga kedatangan ajal itu sampaikan kepada kita Na'wi pahay kata kita ni sebagai manusia Bukan kita gunakan hidup pahay kita haria ni dengan tidak ada apa tujuan Itu bukan Terutama pemuda-pemudi bagi kita Bukannya apabila mari bulan Ramadan takde lagi nak samuk Kedatangan bulan Ramadan Kek baju raya dah Potong baju raya dah Jadi ke Ramadan itu Sebagai perhiasan hidup Sebagai ada rebuk sahaja sebagai seolah kata, ada istiadat saja, Bukan bulan ibadah. Bukan bulan yang kita nak terbiahkan diri. Bukan bulan kita nak belajarkan cara kita istiqamah di atas. Cara kita nak beriman dengan Allah. Dan cara kita nak ibadat kepada Allah SWT. Ayuhal Muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati. Fahamlah akan ajaran agama kamu. Dan berpeganglah kepada ajaran ugamah kamu Kerana ugamah kamu adalah ugamah yang benar Ugamah yang datang daripada Tuhan yang menciptakan kamu Ugamah yang datang daripada Tuhan Yang sebenar Bukan Tuhan yang pura-pura Bukan Tuhan yang pelesu Sebagaimana ugamah-ugamah yang lain Ugamah kita Adanya matalamat hidup Adanya balasan Ganjaran Bagi mereka yang tetap Di atas keimanan dia Di atas istiqamah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab itu Kita sebagai umat manusia Kita senantiasa duk baca tiap-tiap hari Di dalam salah kita Akan maqam, akan ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Akan dikaulah Yang kami itu Ibadat kepada-Nya. Dan akan dikawulah kami minta isti'anah pertolongan daripadanya. Kenapakah kita kena melahirkan permintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kerana manusia selama mana dia itu nama diri dia tu manusia. Tak keluar tubik diri dia daripada kelemahan ya Allah Ta'ala jadikan kepada dia. Menjadikan sebagai sifat keaslian bagi manusia dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman wa insanu da'ifan Allah taala jadikan dijadikan akan manusia itu dalam keadaan lemah apabila kita lemah pasti kita hendak bergantung dengan al-qawiyul aziz iaitu Allah jalla jalaluhu yang maha perkasa yang tidak ada perkara-perkara yang boleh mengalahkan dia dan tidak ada siapa pun nak lebih kuat daripada Allah Jalla Jalalu. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, tak akan sampaikan kepada itu maqam, Malaikat kita kena terbiahkan diri kita, di atas kita itu istiqamah, di atas agama Allah Jalla Jalalu. Maka orang istiqamah di atas iman, di atas amalan yang salih, apakah Tuhab janyikan bagi kita? إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ Allah Ta'ala tak sama sekali nak menyalahi janji dengan kita Sebab Kerana Allah Ta'ala itu sempurna, Tidak ada sifat kekurangan Apakah sebab dia nak menyalahi janji dengan kita Kalau orang janji boleh jadi tak boleh nak buat Kerana dia lemah Akan tetapi kalau tuhan janji Pasti benda tadi itu berlaku Allah Ta'ala kata kan Allah Ta'ala raya lagu mana Allah Ta'ala kata di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 Qalu. Sesungguhnya mereka-mereka yang kata Rabbun Allah Allah Ta'ala kita, tuh Tuhan kita Allah tuh Tuhan bagi kamu bagi kami, bagi kami Supah dengan hadith Kul'amantubillah Kata oleh mu kata Allah Ta'ala aku beriman dengan Allah Ayat suruh ayat dengan hadis Sama sekali ya tak berlagak sama sekali Bahkan ia masuk Seumpama jasad dengan roh Cuba kita perhati kepada isikan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala inna allazina qalu rabbunallah kama dia? thumma hendaklah dia itu istiqamah tetap malak iman dia islam dia ihsan dia tauhid dia tetap malak amal ibadat tetap malak karena hari ini, ini nak tetap payah terkadang kita buat sekali-sekala pada itu kita tak buat tak ada naik sekali-sekala iman kita tak ada turun turun sampai kata ya Allah mallahu bihi alim dengan sebab itu samastaqamu ni lepas daripada kita mengaku malak dah balik dalam kita istiqamah balik dua dan balik dalam kita tak fala khaufun alaihim wala hum yahzanun tuhai kata maka tidak ada ketakutan orang oh ya, umpama ni tak ada ketakutan apabila dia nak musafir daripada dunia ni kepada Allah yang kekal abadi dan dia tidak ada benda yang dia itu serabut benda yang dia tinggal daripada perkara-perkara belakang daripada dia apakah maksud yang Allah ta'ala akan jadi bagi orang itu sebagaimana Nabi Muhammad kata dalam hadis sahih muslim daripada hadis Abi radhiyallahu an Iza mata abnu adam Inka ta'amaluhu illa min thalas Yang pertama Ilmin yuntafa'ubihi Sadakatin jariyah Awala din salihin yada'ulah Tiga perkara ini Allah Ta'ala sakharalana Memudahkan bagi kita Selama mana? Apabila kita istiqamah di atas iman Atas Islam Atas ihsan Atasnya tauhid kepada Allah Ta'ala Dan atas amal ibadah Iaitu amalan yang salih maka biiznillahi ta'ala tuhaj janji kata walahum yahzanun lalu tuhaj kata ula'ika ashabul jannah mereka itulah orang yang daripada gulungan orang, orang ahli syirga mereka itulah daripada gulungan ahli syirga Allah ta'ala janji dengan kita kalau kita beriman dan kita istiqamah janji dengan apa? janji dengan syurga Allah taala syurga ni harga saja mana tak boleh kita nak telitas di dalam akan pikiran kita qala subhanahu wa ta'ala fi hadis al Allah taala kata dalam hadis kursi alladhi rawahu bukhari adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala Allah taala sediakan bagi hamba yang soleh Al-salihun di situ pakai ijmu ataupun ittifaq alim ulama mereka yang beriman mereka yang istiqamah di atas iman dan amal dia. Addat li salihin ma laa 'aynun ra'at, ba'iah yang tak pernah tengok oleh mata dia, wa 'uzunun sami'at dan tak pernah lihat tak pernah dengar oleh telinga dia, wa laa 'ala qalbi bashar dan tidak pernah telitah di dalam hati dia apa hak tuhan nak pada dia ulaiika ashabul jannah lagu mana khalidina fiha kekalnya mereka itu di dalamnya bima kanu ya'malun dengan sebab apa yang mereka itu telah khirja masa hidup di dalam dunia ayyuhal muslimun sedang jumatnya yang dirahmati tak beberapa lama lagi kita akan menemui bulan alquranul karim yang kita sahuti kerana Quran ni sebagai perlambagaan nak pakai hidup kita yang nak bawakan kita kepada syurga maka hendaklah kita bukakan hati buka pandangan siap sedia niat uji di supaya kata kita tak rugi kita guna masa yang Allah Taala berikan kepada kita auzubillahi minasyaitanirrajim wal asri innal insana lafii khus illal ladzina amanu وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بارك الله لولكم في القرآن العظيم ونفعاني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم طلاوته إنه هو السمع والعلي أقول قول هذا وأستغفر الله لولكم ولسائل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الوفور الرحيم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 nafsi azza wa Sidang Jumat yang dirahmati disoalkan akan Abu Bakar radhiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakar disoalkan oleh manusia tentang al-istiqamah maka berkata nya Abu Bakar Allah tusyrik billahi shay'an bahwa andalah bawa hendaklah engkau sebagai orang yang beriman jangan menyingutu akan Allah subhanahu wa ta'ala di atas dengan sesuatu pun al-istiqamah makna semata-mata kita membersihkan iman kita bersihkan Islam kita bersihkan ihsan kita daripada perkara-perkara yang nak memunahkan. sama ada daripada perkara itu pegangan kita perbuatan kita cakapan kita dengan sebab itu kita kena mengaji belajar apakah perkataan yang kita nak cakap tak bolehkan nak memunahkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, perbuatan kita gaparatik. Pegangan kita, apa yang memunahkan perkara-perkara tadi itu, hendaklah kita sias dia diri kita. Kalaulah kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang kita bimbel sekali apabila kita buat Apabila kita bercakap, apabila kita itu pegang, kita itu caya, Memunuhkan iman kita, memunuhkan Islam kita, memunuhkan um, iman kita, Tauhid kita dan sebagainya, kita tak masuk di dalam gulungan yang Allah Ta'ala kata, Ula'ika ashabul jannah humfiha khalidun, mereka itu daripada gulungan ahli syurga yang ada mereka itu di dalam syirga hal keadaan kekal abadi di dalamnya, maka rugilah manusia kita, hidup tak dunia sementara akan tetapi kita pergi kepada alam akhirat yang kekal abadi kita tak boleh nak hasilkan habuai eh, apa-apa dengan sebab kita tadi silap dengan tuha eh, perkara-perkara yang berat masa kita hidup dunia masa dunia tidak ada sempadan hari ini, dalam tali penuh dengan syubhat penuh dengan syahawat di dalam pekerjaan eh, per, tepat perniagaan kita tepat pekerjaan kita penuh segala perkara, perkara tersebut tepat kita mengaji penuh segala perkara tersebut maka kita nak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala pada masa ini ni seumpama orang pergi bara api dok datang walaupun begitu walaupun begitu tetapi pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada selama mana kita bergatung dengan Tuhi, insya Allah kita boleh terlepahkan diri kita dari perkara-perkara tersebut sebab Allah ta'ala kata e, kalaulah Allah ta'ala itu selamatkan kita daripada semua nasjaya kita akan termasuk di dalam gulungan min al mukhlasin daripada hamba kami yang kami jagakan mereka itu Tuhir tak kata min al mukhlasin kalau kata mukhlis, kita sendiri jaga diri. Nak berapa hari? Tapi kalau min ibadinal al mukhlasin, Allah Ta'ala jagakan kita. Maka insyaAllah, kita akan selamat daripada semua fitnah. Semua perkara-perkara yang nak memunahkan iman kita, ihsan kita, tauhid kita, Islam kita. Itulah perkara-perkara yang kita kena sedar pada masa yang kita ada ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayahal الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين وأنصر عبادك موحدين وجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع عليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون فذكر الله يذكركم وشكروه على نعمه يزلكم واسأله من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.